Halo Womers, kami dari Wom Finance mengucapkan selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga di Natal tahun ini, Womer semua dipenuhi dengan sukacita, damai, dan kebahagiaan. Dan di Tahun Baru 2022 ini, Womer semua disertai dengan harapan baru, kebahagiaan, dan semangat perubahan. Merry Christmas and Happy New Year Womers!